Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Hari ini saya dalam perjalanan menuju Temanggung, Jawa Tengah untuk memenuhi undangan dari keluarga pasien di sana. Perjalanan dimulai dari Pontianak, flight dari Supadio International Airport menuju ke Soekarno-Hatta International Airport di Tangerang jam 7 pagi. Hari. hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2022. Bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-77. Alhamdulillah salah satu nikmat Allah bagi kita semua adalah kemerdekaan dan keamanan negeri. Alhamdulillah saya sudah sampai di Soekarno-Hatta International Airport Tangerang. Flight dari Pontianak ditempuh selama 1 jam 20 menit Sambil menunggu connection flight ke Semarang jam 10 nanti Saya mau minum kopi dulu di Roti O Saya suka cappuccinonya. Mungkin tidak istimewa, tapi bagi saya ini enak Saya sering kesini kalau sedang berada di terminal 2 Soekarno Hatta International Airport sekarang waktunya loading. Ini akan menjadi yang kedua kalinya saya pergi ke Temanggung, tapi yang pertama kalinya untuk urusan pengobatan berukiah. Alhamdulillah, melakukan perjalanan hari ini saya dalam keadaan sehat dan fit, good mood, good feeling. Semoga sampai di Semarang tepat waktu dan semuanya berjalan dengan lancar. Pemirsa, saya sudah tiba di Ahmad Yani International Airport Semarang. Ini adalah salah satu airport terbesar di Indonesia. Setelah mengambil luggage, saya langsung menuju pintu keluar karena sudah ditunggu keluarga pasien. Assalamualaikum. Pak Alhamdulillah. Informasi dari Google Maps perjalanan saya dari Ahmad Yani International Airport menuju kediaman pasien akan ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam secara geografis temanggung ini ada di tengah-tengah antara Semarang dan Kulon Progo tapi saya pikir lebih dekat dari Ahmad Yani International Airport daripada dari Yogyakarta International Airport di Kulon Progo di tengah perjalanan kami singgah di masjid uh, Fathus Sa'diyah Sa masjid Fadhus dia yang terletak di desa uh, Desa Nedor Ngris, Nisreb Desa Nedor Nisreb Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Jawa Tengah untuk sholat zuhur Masjidnya bagus ya dengan view sekitarnya adalah pegunungan. Lalu kami melanjutkan perjalanan Saya selalu suka bila diundang ke daerah Jawa Saya suka orang Jawa mereka ramah-ramah bahkan pada orang asing Dan bahasanya santun Kadang juga saya melewati tempat atau situs-situs tradisional Peninggalan kerajaan Di sini ya, Selama saya melakukan perjalanan ke Pulau Jawa Yang dulu saya hanya membacanya dan melihatnya di buku sejarah Pemirsa pernah ada pasien yang mengatakan kepada saya Jin Jawa itu kuat-kuat, dok. Katanya, jin Jawa itu kuat-kuat. Ada pasien yang sakit, ya terkena sihir. Katanya, dia disihir oleh rivalnya yang rivalnya ini menggunakan tukang sihir Jawa. Jadi, jinnya pakai jin Jawa, jin dari tanah Jawa. Katanya, menurut saya, ya sama saja. Sebenarnya, di Pontianak sihir itu pun sama, sama saja. Saya rasa, di mana-mana pun sama. Sihir itu satu aliran, yaitu kufur Sama-sama mendekatkan diri kepada syaitan Supaya dibantu untuk mencapai tujuannya Mau sihir Jawa, sihir Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua Sihir Malaysia, sihir Thailand, sihir India, sihir dari Mesir, sihir Afrika Semuanya sama saja Dan semua akan batal Dengan Al-Quran atas izin Allah Pemirsa, saya... Menuju kediaman pasien yang terletak di dusun Getasan, desa Ngeropoh, Kecamatan Kerangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Cukup jauh rasanya perjalanan ini. Saya benar-benar masuk ke desa, kiri dan kanan sawah dan hutan. Di sini juga banyak pohon durian, nampaknya cukup menyeramkan bila hari sudah malam. Alhamdulillah, saya sudah sampai di kediaman pasien Anda bisa lihat rumah pasien ada di bawah sana Saya harus berjalan menuruni jalan ini Untuk mencapainya Suasana yang luar biasa Seperti berada di film Euro Sableng <laughs> Walau saya lelah, tapi tetap bersemangat untuk segera bertemu dengan mereka Assalamualaikum Sesampainya di rumah, saya dipersilakan untuk makan siang Lalu ngobrol sebentar dan berkenalan dengan pasien Serta keluarganya Dari cerita yang dituturkan anak pasien Ada banyak hal mistis yang menimpa keluarga mereka Dari penyakit-penyakit yang aneh Mimpi buruk Sampai halangan dalam hidup yang terjadi berulang-ulang Rukyah dilakukan untuk satu keluarga yang tinggal di rumah ini secara bergantian. Ternyata proses rukiahnya tidak seseram atau sesulit yang saya perkirakan sebelumnya. Alhamdulillah, tapi bagaimanapun ya, Alhamdulillah Allah mudahkan prosesnya. Akhirnya rukiah rampung menjelang maghrib. Setelah sholat maghrib, saya pamit dan diantar menuju ke penginapan yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga. Saya diinapkan di penginapan Kintamani yang terletak di Projo, Madureso, Temanggung, Jawa Tengah Perjalanan dari Dusun Getasan menuju penginapan, saya diantar menggunakan sebuah skuter kecil Saya merasa ngeri juga karena jalan yang naik turun begini Risiko kecelakaan jadi lebih besar dibandingkan kalau saya diantar naik mobil kan Suasana malam sepi, kiri-kanan hutan belantara Pepohonan yang tinggi dan besar seakan sosok raksasa yang berbaris di sepanjang jalan dan menintai siapa saja yang melintas Bisa saja binatang-binatang buas penghuni hutan di sini tiba-tiba keluar dari balik pepohonan dan menghadang Lampu penerangan jalan kadang ada kadang tidak dan pemukiman warga yang terpisah-pisah tidak merata di sepanjang jalan kalau anda berjalan kaki sendirian di sini, di malam hari, anda dalam masalah besar. Alhamdulillah akhirnya kami sampai di penginapan. Saya sudah sangat capek dan ngantuk. Rasanya ingin segera tidur karena besok pagi saya harus berangkat ke Ahmad Yani International Airport di Kota Semarang untuk mengejar penerbangan pulang. Baik pemirsa sampai di sini saja cerita perjalanan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anda yang ingin mendapatkan bantuan dan layanan rukyah dari saya silakan baca prosedurnya yang saya jelaskan di kolom deskripsi video ini ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.